Orang-orang yang mendapat syafaat di hari kiamat Pertama, orang yang mengucaplah ilaha illallah dengan ikhlas Kedua, orang sering membaca Al-Quran Ketiga, orang yang banyak bersolawat kepada Nabi Keempat, orang yang selalu membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran Kelima, orang yang selalu membaca surah Al-Mulk Terakhir, orang yang sering menjalankan puasa sunnah